sobat bedila dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Eiffel Kediri Jawa Timur oke Sahabat bedila dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya Sahabat bedila dan kali ini saya akan mengulas senapan angin ke DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya nah kali ini saya akan mengulas secara komplit ya Sahabat bedila jadi mulai dari spesifikasi full set beserta harganya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 Jeluk DWP Fusion 1960 Dengan popor Klasik coklat tanpa manometer ya sahabat berdiri jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan untuk tabungnya ini berdiameter 19 mm ya sahabat berdiri jadi e, untuk penampungan anginnya ini bisa mencapai di angka 2000 PSI nah berhubung senapan angin ini tidak dilengkapi dengan manometer jadi sahabat berdiri bisa mengira-ngira saja ya sahabat berdiri Nah kemudian untuk pengisian anginnya ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa menggunakan digejerukan di tanah ataupun bisa menggunakan pompa khusus PCP ya sahabat bediler Dan untuk uji power yang dihasilkan pun pastinya luar biasa mantap meskipun tidak dilengkapi dengan manometer ya sahabat bediler Nah kita lanjut untuk bagian popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Jadi untuk tampilan varian popornya berwarna klasik coklat ya sahabat berdiri dengan desain yang sangat elegan dan simple minimalis ya Nah kemudian di belakang popornya ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan popor Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus agar memberikan kenyamanan sahabat berdiri saat berburu Nah oke lanjut untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun seringkali disebut dengan dua bidikan jadi yang pertama ada visirnya terletak di bagian ujung laras di sini. kemudian yang kedua di depan chamber ya sahabat beda jadi untuk visirnya ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler jadi berhubung ini senapanya saya padukan dengan aksesoris teleskop maka untuk visir yang ada di depan chamber ini bisa dilepas terlebih dahulu ya sahabat bender karena untuk tempat visirnya nantinya akan dipasangkan oleh mounting dari teleskopnya ya sahabat bender. Nah kali ini saya padukan dengan teleskop Basnel 3.9 kali 40 ya sahabat bender. Nah jadi seperti ini untuk tampilannya jika dipadukan dengan teleskop Basnel 3.9 kali 40 Nah jadi untuk fungsi utama dari teleskop ini sangat membantu sahabat bediler dalam membidik jarak jauh Hingga jarak akuratnya 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler Kemudian untuk teleskopnya ini pun juga sangat direkomendasikan Ataupun sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari gejluk, sap dan juga PCP ya sahabat bediler Nah oke sahabat bediler Uh, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah karena tidak dilengkapi dengan manometer maka untuk harganya dibanderol dengan harga 1.455.000 rupiah Sahabat Bener sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air iRevel Nah ini untuk senapannya sangat cocok sekali digunakan untuk buruan big game ya sahabat Bener Jadi untuk hewan yang seperti babi, biawak dan jenis hewan yang lainnya ya Nah dengan harga segitu pun sahabat benar sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar. Nah jadi peredam standar ini e, memang digunakan untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Nah kemudian untuk bonus yang kedua yaitu ada satu bungkus bonus mimis tester nah dari kami pun juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester ya sahabat berdealer nah jadi sahabat berdiri tidak perlu lagi untuk membeli mimis dan apabila dirasa kurang dengan jumlah mimis ini maka sahabat berdiri bisa langsung order sekarang untuk mimisnya di admin jaya airifal nah untuk bonus selanjutnya yaitu ada Tali sandang tertulis dengan fusion ya sahabat beda jadi untuk tali sandangnya ini sangat berfungsi untuk membantu sahabat bedah dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu Oke untuk bonus yang terakhir yaitu ada ini ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah jadi sahabat bediler tidak perlu lagi takut ataupun ragu untuk membeli senapan angin ini ya karena sudah dilengkapi dengan surat-surat izin secara sah ya sahabat bediler Oke sahabat benar mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi beserta full set dari senapan angin ini Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat benar yang sedang mencari Senapan angin terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airi Flora untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat benar Dan apabila sahabat benar berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya Sahabat bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Arieful. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya Sahabat bediler Oke Sahabat Bedilir terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam Bedilir.